Hei yo what up geng kembali lagi bersama gue di channel Detetik slot si penyelitif slot gak sudah okay, hari ini oke ini hari ini gue bawa modal receh banget ya di 136.000 di bettingan 8000 dan langsung dikasih sketser ya baru main aja langsung dikasih sketser anjir anjir anjir ya tadi di polanya itu di spin turbo sepuluh kali ya buat kalian mau contoh silahkan dicatat langsung ya tapi kalau nggak mau ya silakan uh, tidak ada pemaksaan ya terserah kalian aja Wah oh, gila-gila baru main aja langsung dikasih scatter anjir mantap nih ya ini mudah-mudahan isi scatter jackpot ya Oke okay. Ayo buat kalian semua lagi nonton, thank you banget sudah klik video ini, jangan lupa dibantu like, comment, share sebanyak-banyaknya, share ke teman-temannya yang sekiranya mania slaughter ya. Dibantu subscribe dan jangan lupa juga ya, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian itu tidak ketinggalan informasi baru dari gue, dikasih lagi tambahan schedule tiganya anjir, anjir, mantap, mantap, gila. Oke. Okay. Oke ini sering gue sampaikan ke kalian semua yang lagi nonton ya. Kalau bahwasanya skater gratis itu sama dengan profit ya. Jadi berapapun yang disajikan skater hari ini yaitu hitungannya profit ya. Ya mari kita berharap aja ke kakek ini sabar kita lebih banyak lagi dari ini ya. Oh gila gila gila gila. Hmm. Oke okay, mantap Oh ya yeah, buat kalian semua ya Gue mau, gua mau bagikan informasi lagi nih ya Bahwa saya kalau ini main di jam 10 malam Kenapa di jam 10 malam ya Karena ada informasi dari grup telegram Yang dimana grup ini langsung diadminkan oleh Retro 777 ya semjaminkan oleh Retro 777 nih jadi ada informasi dari sana kalau bahwasannya jam 10 malam hari ini tuh lagi gacor banget guys ya jadi buat kalian semua yang mau cus mau olah TKP nya langsung cus bareng gua ya dan ingat ya kalau gue itu selalu setia main di situs Retro 777 guys ya. kenapa? ya gue sering bilang juga nih ya kalau ini situs paling gacor dan terpercaya ya lu menang berapa pun pasti dibayar di sini ya ini nanti gue cantum di kolom komentar dan link grup telegramnya juga gue cantum di kolom komentar kalian bisa cus ke sana klik ya biar di, uh, langsung join ya langsung join aja ya oke okay. oke okay. oke okay, mantap nih pecahannya nih tapi ada satu yang bikin gue di sini, guys ya di game Get Over game sini ada satu yang bikin gue resah nih ya itu, ya, itu apa itu kalau pecahannya ya guys ya di pecahannya itu ya ini kakek kadang kuntul juga kadang ini kalau tampilnya gede dia jarang mau kali kan ya, tapi kalau tampilnya kecil pasti diangkat sama dia Nah kayak gini pecahnya gede Nah ini, ini angkat gak nih Tuh gue bilang apa kan? tampilnya gede kamu diangkat malin. Memang kakek ini karena minta ditampol kadang-kadang ya Ini bikin ada nih Jebret kan korek kan Oke okay, mantap kalian dikonekin Oke okay, ini baru dikonekin Habis dikatain baru dikonekin Memang ini kakek mesti Mesti digituin kadang ya woy anjir, gila langsung dikasih sepak siwana, di dalam cuy langsung kasih Rp680.000 gila gila gila wah gila gila jadi ini udah pembukti yang buat kalian semua yang lagi nonton ya kalau di sini tuh dia ya, modal receh ya buat kalian juga mau pejuang modal receh tuh bisa buat bisa gacor di sini guys bisa cuan bisa profit ya kata siapa nggak bisa profit di sini ya yang penting kita itu mainnya smart ya jangan asal-asalan klik sana klik sini ya kalau bingung cari pola bingung Gimana rasikan polanya? Kalian bisa komen, kalian bisa DM gua, tuh, kalian bisa message-message gua ya. Biar bagi gue bagi-bagi pola. Atau nih, atau nih, atau ya. Kalian bisa uh, cek di grup Telegram yang kalian yang gue cantum di kolom uh, di kolom komentar nanti. Di sana itu ada uploadan pola satu kali 24 jam, guys, ya. Jadi, guna mudah mudahan pola yang disampaikan di sana, pola yang dibagikan di sana juga bermanfaat buat kalian semua, ya. Oke. Okay. Atau mau jalan simpelnya kalian bisa lihat video-video gue sebelumnya Itu gue banyak banget Gue bagi-bagi pola buat kalian semua Yang banyak request tuh yang dari kemarin-kemarin Request modal 100 lah Modal 200 lah Yang modal gede lah udah gue kasih semua ya Oke ini kalian karena kalian itu penonton-penonton sejati gue guys, ya gue selalu kalian itu para-para bos gue ya Jadi gue turutin ya Jadi kalian maunya pola apa? Kalian bilang aja gue ikutin polanya semua Oke Oke ini kita langsung ke pola selanjutnya aja <tuh> kita ke 20 kali aja kali ya atau 10 kali aja deh ya 20 terlalu banyak nanti Nah itu, itu demennya main di 10 nih ya jadi nggak panjang nggak tarik-tarik panjang banget gitu Oke jadi ya udah banyak support ya udah banyak pendukung ya maksudnya udah banyak yang udah banyak bumbu-bumbu yang mendukung ya. ya jadi ya udah banyak pendukung ya kalian langsung saja cus ke TKP Retro 777 guys Okay, ini gila modal modal 100, 100 ribuan ya. Modal 100.000 gua langsung jackpot 1 juta 400. ,000. Wah gila gila gila. Kemarin itu tembus sampai 2 juta. Kemarin juga itu ada tembus sampai 33 juta guys ya. Itu gua ada kemarin itu ada menang 33 juta anjir anjir anjir. Itu momen paling epic ya. Ini gue lanjut lagi ke 10 kali karena pecahnya bagus tadi. Oke okay. Hanya di sini ya Hanya di sini gue bisa menang 33 juta Anjir itu pengalaman pertama Pengalaman paling epic gue bersama retro 777 guys Wah Kemarin itu duit 33 juta gue apain ya Gue lupa ya boleh gue beli hp deh guys ya Gue beli hp buat adik gue sama gue ganti hp juga guys iPhone lah apalagi ya kan enggak tanggung-tanggung lah. Ya namanya duit dari sini juga ya kan. Oke, okay, kita lanjut lagi ke pola selanjutnya. Hmm, gunakan betting-nya ke 10 kali lagi ya karena pecahnya di sini bagus, guys. Dan ini mungkin jadi Woi. Woi, gila-gila-gila nyantol kali 12 cocok. Jabret mantap Dikasih naik 345 ribu Wih gini wih gidi. Naik terus saldonya Oke okay. <coughs> Aduh ini buat kalian semua lagi nonton ya Kalau tengah suara gue lagi beda banget dari sebelumnya Ya ini gua lagi <coughs> tenggorokan gue ini lagi bermasalah guys, ya. Lagi capek banget gua hari ini rasanya Jadi kalau suaranya agak, -agak lembas gitu Ya gua memang hari ini lagi gerak badan ya tapi tidak menghentikan gue untuk cari-cari cuan, cari-cari profit ya. Tidak menghentikan gue itu tetap semangat bagi-bagi pola buat peruntuk-peruntuk sejati gue ya. Karena gue itu selalu ingat semangat yang gue itu selalu ingin kalian itu menang juga di sini guys ya. Maksudnya gue pengen kalian itu profit juga deh ya. Karena gue ngerti banget di luar sana itu nyari duitnya gimana setengah mampusnya guys ya. Jadi ya, kalau kalian yang punya pekerjaan ya, kita pertahankan pekerjaan kalian, jangan jadikan ini pekerjaan utama ya. Oke, okay? ini gue mau chow ya, gue takut banget disedot ini guys ya, karena ini kayaknya udah mentok banget ya. Oke, okay, jadi gue mau langsung chow, gue mau WD, thank you banget buat kalian semua nonton, sampai jumpa di TKP selanjutnya wak geng, adios.